Makanya Fatma saya dalam masjid ya seperti itu Sekarang tren, apa boleh uang zakat diberikan masjid Kalau Menurut Imam Tuhfalsabilillah itu artinya bisa masjid, bisa melirai, bisa masjid Tapi masjid saya itu pun lucu masjid masjid itu togon sesuci Misalnya alat, alat mandi, pokoknya yang diberi sesuci Ini kalau saya tidak masalah Kalau masjid itu ada desa, yang Jumatan ngarang-narang Menarangnya saya tidak ada yang ada yang ada yang Krim terong atau suntuk, lo kamar mandi, singkil atau tes, saya juta Tunggu, saya ngambil sandal, tutup background, nih, wadong, contoh. <tuh -tuh. tuh. tuh> Kalau menurut saya, masjid itu satu paket dengan toga, romboku syarat saye, sholat, nasi cina, sah. Maulana yang digone masjid, wu, awalnya fatih, fi, iri, jal, yuh, hiduna, ayah, Masjid yang baik itu siapa? Masjid yang di dalamnya itu, kayaknya orang-orang, saya sesuci, saya paket sesuci itu melibatkan air. Kalau airnya baik, eh, alat sesuci baik berarti masjid itu. Nah, sejak yang masjid pun larang, pageri larang, pelampung ini wae songkok, ground wapi, wae wae songkok, macam-macam Tapi, alat sesuci ini, eh, lagu ya. Jadi, gak bisa masjid sekarang, sudah selera, kayak pager, kayak Batu ground beef itu ibu, keramik Nasing motor yang pokok, tempat sujud sama alat sesuji, tapi itu masalah pakai sejata Tapi nasing orang motor yang tidak menunjukkan itu masalah Nah itu kalau ulama tahu bedanya namun saya pikir, mucit-mucit saat ini kan juga melihatnya Sehingga sujud ya sudah seperti itu, terus mau gue juga jam Lihat dikunci di kunci, mau deming nindungi jam Mucit orang melihatnya nindungi jam, segera-gera mau Sajudah berarti dikunci demi melindungi apa? negara negara macet melindung jam berko, yang macet buka baik, paling nggak non sholat dan cara berko hara dikunci sehingga sampai uang raisa sholat, PPU kifal di sholat masjid itu diwakafkan juga. jadi kalau ruang dalam itu dikunci tetap gerbang harus dibuka, sebab ada kan orang Sholat itu bisa neng terasel atau pokoknya minimal ada kamar mandi satu yang dibuka karena masjid itu diwakafkan untuk kecuali sudah kasus real banyak preman banyak lonte misalnya tidur di situ beraktivitas maksiat di situ <tuh> kalau real sarannya bukan tumbal real itu baru boleh kalau genap ada orang lapor bahwa masjid yang di perjalanan karena sepi dipakai pasaran masuk kalau real sarannya tidak tumbal itu boleh tapi kalau dia tidak boleh mengaku peluang tiga sholat, kalau mau ngomong, berapa lel, lu mandek mau masjid mandek besolat, boleh kuncilan. Gula baler, ini panitia nih, semua aci semua kopi saja kan. Kalau untuk panitia sholat malih tahu lama gede kan tenan, kalau sholat ulama. lama, dikunci. Ya, nggak dibuka nih, terus jambing <laughs> <tuh> oh, itu jauh Oh, tetap mencintai ini digabung, nggak ngelibung itu jauh ini Ya, ya, dikunci jambing-ngelibung <gini>, Jambing ini <tuh> kan <meken>, panik Nah, <tuh> caranya saya setengah-tengah, ya oke okay, lah, yang di tengah itu-situ kunci, tidak apa-apa Tapi tetap teras-terasnya bisa dipakai nombor-nombor so, Bibi itu diwakaskan untuk nombor, sebetulnya so, uh, Memang banyak kasus, misalnya orang nakal di situ. Untuk daerah Purwokerto, kata pengurus suci Tritoburo. Ada yang yang gak rumah. Ini mau rawat jet, mau Karena ini bukaan. Ini mau marah, gue Berarti saya gak nanti bisa mau pengurus suci, gue cari. lihat, saya ngomongin gue biro Sekawan, Gus. Lihat, saya mau rawat tapi sholat. Gue bolong, gue bolong. mau kalah. Mau gak gue bareng dikunci, walian, sehingga kerja, bisa mulai mulai pertanyaan bercita, dulu kalau nukiyai tenan, jadi sering mohon yang lapor macam-macam. Ya saat dengar betul, saratik ya harus mau mendengar. Modo-modonya apa? Seroklah jadi panitia, misalnya, ya bila dibuka yang malam pulau kok, jadi parah-parah. Nah kalau seperti itu harus kita mikir maslahat dan makmur. Ya maslahat dan makmur jika bangun dengan uang zakat dan enggak ada pilihan zakat itu kalau bisa mang jangan dikasihkan masjid karena pendapat sabilillah sabilul khair itu minoritas sekali dalam fikih. Tapi kalau masjid itu dengan makna tempat suci atau tempat sesuci yang mendesak untuk kepentingan sholat, ulalah longgar. yang saya lagi yang mendesak untuk kepentingan nah pagar menara apa keramik-keramik mewah itu tidak terkait dengan mendesaknya sebuah sego ana kok mas arep telepon sing masjid nomor 1 alat sesuci itu kudu ideal. Idealnya gini lho bayangno sing ra roh sesuci jadi suci. Kayak ulama-ulama dulu orang kalau mau ke masjid pasti nglangkai air, nglangkai air yang lebih dari dua kolam. Arabasane cilik sing ra roh najis wis gelem ra gelem sikile ijit <tid> Kalau sekarang itu udah usum, ya karena orang sekarang ngelihat kegiatan itu udah setairi, soalnya pranil. musong saya kira yang ke era Garut, musetairi dong macam kan, macam, pemari kuman pokoknya. <tid> <tid> Tapi itu penting. Biasa -bia sifatnya masjid itu fihi ljalil, yuhibuna, noh. Ayat atau hal masjid yang baik itu diisi oleh para penghuni seneng, noh. Sesuci <tid> terus sesuci itu alat utamanya, noh, jadi ini guru gitu, lawatwa kalau seperti itu nggak apa tapi Sekarang musjid pun kan. gagah-gagah wakre uang mewah-mewah tuh disanit gak udi di lampu nih mewah tapi ramal sini saya gagah air era nah itu yang maksud itu yang kata nabi alamatik kiamat, mati subhanumatun aisy perubah-lebar bangun bangun tapi kalau bangun yang tempat sujudnya tempat toharuhnya itu bagus ya bego fihirijalul yuhibunarabu Ayat Tuhan Bukan Kulau terus bangin Wata aru lantako sopa kafir Mekah Uyim Nabi anwaktis saat saati Sangking, waktu kapan terjadi kiyam Fana jala mengutumura nopokul la Ya'ala uman fissa ma'wati wal arbiya Hulupaila wa' Ulu mucapa siromuhamad la Ya'ala murang ngerti sopuman Mufissa ma'wati kaim barbara-bara langit wal arbilan kunji Minal malak ikatisaka malekat Wa nasilang nusuh alwe ba'ing barangwari Ema tiksibar karo gugakang kalau ekokomah andum santeng boro menusolan malik. Illallah kecuali Illallah kecuali Illallah kecuali Allah. Elak ini lahuh tetapi niat Allah ya alam uhu merti sopong taalau embarang boleh. Wahmaya suruh nalan ora bakal ngerti sopong ngakehku faru maka tadi si kafir mereka luirin. Kalau yang si makkah mereka ayah dari pasin kapan di terjedekno ikutake waktu yang pasti. Si kapan iku di kangen no sopong Balid daruka ilmu fil akhirat Balad daruka ilmu fil akhirat Adroka biwas ni akromani buatan kira ayah kita Fimana hal adroka? Wafikiro atim ukhroh Iddaruka balid daruka Kita sififid dalga terus kira ayah kita Balid daruka ilmu wa asli iddaruka kita adaruka Uptilat dikendia wata utah dhalan indal Wakti imatan tina ilhamu na'abwa ikila Dalfi dhali indal indal Waktu ribat nanti ntarif bohem jatul wasliya bohem jatasa Aibah lah wawalaki kau kesitu itu mengkauh lantuk Ewa tata ba'a wa ta'ala Tata terus menerus, ta'ala haqqo saring susul menyusul Apa ilmu humu ilmu niwa ngakai silah akhira Eh dia tega akhirat. Hatta Hata salus si kau tak kau sop an waktu terjadinya kiamat Eh lesa tega seorang nopo alamku perkara galilika koyok persangkaan ni kiang kafir Lalu mga lio kafir ufisya saking dalam amang minyak sanggeng terjadi kiamat kalau belum balik orang kafir minasang kiamat tu amun iku kafir, jadi orang nasib duko ngendikan, orang kafir aku bicak mana le orang fisik, orang orang mengenali kebenaran tu, jengin abang, bicak, mana kadang lama ya kasar, mana kadang buat anak ya kasar, sembun pun gue bicak budek apa? bicak budek apa elek terus, gue sih orang nasib duko yang minda amun kasar Min amal kolbi sangking yaitu bicekeh hati umil kolbi sangking bicekeh hati sama Ya amal kolbi itu umil kolbi Wawati dawa ini balis lebalik Mimah bang dawa kok baukan suruh ini Walaslu itu amin song dawa amin Ustu silat dan anggap apoto Ustu silat dan anggap apoto Pademah tu teman yang nyaisan iya Panukilat muka jadbidaw pademah ilani memaring umil Baedahat di kasratya sausin buang kasremi lho kita kafir ngucap di gitu. Piapa no, crita-crita sing mesthi wae. Snapi pantes senengane crita nek sok ben wong ditangekno kubur. Nyatane mbah-mbah mati nggak sikira sing tani. Cara berpikire piang nopo? Cara berpikire piang nopo? Takdir. Ah, si. Jam uswa. Botela patase terjamelapat uskurok di bumi Bandung eh matur seberkoros Sutiro nganti dhewe sokoh ma. Din alkispis anggeng pira kira kedesta? ku mudabasi Muhammad sirrul waqo sirro kabeh lintang bumi pangguru moko ana ana sirro kabeh tepa akibat saya bilang walat Muhammad irafa ya susana dikomentari wong kafir ngimasa ngi opo ayam guruna kang komentar sop kafir ngimasa kang gawe kotoyo sop wong kafir utawi ki tawe utasi liatur nggerong-nggerong mana neng menghibur lina pi mana kaji nabi sop wong kafir ngi masalam ayala tata mati ke si ocio kabi susa siroki mati wong kafir reko tuer are kai ngata si siro fana fa menguteng seno nasiro kai ku gatseng punung kue alehi ngalano ai Waya kono nawateh yaiku mung tumsong dikit. Ora masalah paham-paham semacam-macam. Mau kan awo dawuh, "Qul ya'lamu man fis-samaawaati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Dados sing ngerti barang gaib apa sing terjadi sesuk niku hanya awo Subhaanahu Ta'ala. Itu menjadi firqo besar di dunia. Sampai mereka menafikan bahwa nabi juga tidak tahu perilaku kita sekarang.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 Oke okay, kita sepakat, yang tahu Barabbaknya banyak Mestinya di dan yang di Allah dan yang Cuma yang di Allah itu ngertinya karena di Lagi-lagi karena di-gerita di Dan itu ada ayatnya, juga ayat ini Suriqah jelas Allah mensifati dirinya itu alimul hu'if ini di surat jinn Alimul fala yuhhiru ala hu'ifihi ahad illa manirtaddo mir rasulim mir, illa manir tato mir rasulim Allah itu zat yang tahu alam waib dan alam waib yang di yang dimengerti Allah itu tidak pernah dipertontonkan atau diajarkan ke yang lain kecuali rasul yang diberi ridho jadi artinya apa? ada beberapa barang waib yang nabi di dingert, ngerti ah, gitu maksudnya tapi ya tetap di karena posisinya nabi itu di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 Andaikan saya masih muda, saya akan membela kamu saat kamu diusir oleh kaum Anda. Kata Nabi Muhammad, masa saya diusir. Kata Warokok, orang seperti kamu pasti mengalami diusir. Itu satu hari setelah Nabi Muhammad jadi Nabi. Kemudian beliau diusir setelah 13 tahun jadi Nabi. Dia gitu, misalnya jadi Nabi umur 40 tahun, Diusirnya kan tahun 53. Nabi umur berapa? Itu kan barang hoib, tapi tercatat dalam aturan-aturan kriteria Nabi atau Nabi, itu sumber yang alami. <tose> itu ya barang hoib, tapi orang bisa tahu karena di <tose> dengar Sekarang di masjid biru, masjid Kondro di Turki, itu ada di ubahnya, di menaranya itu ada tulisan Latifahun al-Qostantonia, wa ratun siqunna gungja fi sabiulah. Itu Imam Bukhari meriwayatkan itu tahun 200 hijriah Saya ulang lagi 200 hijriah Dan itu hadis ditulis juga ulama seluruh dunia Zaman itu Konstantinopel masih dalam kekuasaan Romawi Konstantinopel Turki ini Konstantinopel terkenal, Tenggung Setelah 600 tahun dari hadis itu diriwayatkan Konstantinopel ditaklukkan oleh Pangeran Al-Fatih Jadilah negara Islam Makanya Masjid Nkoro jadi Masjid Al-Fatih tapi Nabi berani mengertikan itu, taunya karena di-dengerti di Paham ya? Makanya maksudnya kecuali yang diberi mengerti Allah Jadi keliru kalau ada orang yang sudah wali kiai ngerti barang wawiz Orang barang wawiz mau apa itu, itu benar Tapi Allah punya hak mengertikan yang diberi nabi kalau istisnaen ada istisna itu, orangnya Alimul huibi hiru ala huibi ahadan illa madir tato jadi, Allah itu zat yang tahu barang woib, dan tidak akan mengerti. Kan, kecuali sama orang yang dikasih, diantaranya tentu Rasulullah. Jika Rasulullah bisa menghentikan saya di alam nasi zaman, nanti di akhir zaman ada perilaku begini, begini, begini. Coba sekarang lihat, saya itu hafal sekian teks tentang syam. Nabi ketika menghentikan akhir zaman, apa saya ingin ini terus diantaranya, apa wayak suruh hal, dan nanti banyak pembunuhan. Dimana ya Rasulullah? Fa'ashara ila syam Nabi berhujud apa? Syam Orang tahu semua, sekarang pembantaian terbanyak di Syria Syria itu Syam Israel, Palestina juga Zaman itu nabi awal kan tanya, Wa harus Wawalharus, kasratus Di dimana ya Rasulullah? Fa'ashara ila syam Itu diriadkan Imam Bukhol di tahun berapa? Tahun 200 hijriah Sekarang terjadi hanya sekian ratus tahun setelah Dawina Itu ya Barang Qoed, Nabi bersoh Ya, makanya istilahnya yang tahu barang gaib siapa hanya Allah. Tapi kamu jangan berhenti di situ, hanya Allah dan yang ini dimerti. Pak, jadi sama jangan menolak. Qur'ane jelas sungguh barang gaib kok, Nabi larang. Wah, yo bablasen sampean. Lah ana kira barang gaib ora usah warung rokok ora keto. Sesuke benten Nabi pi surga itu di nikin. Kok tahu ya Rasul, kan barang gaib yang tahu kan hanya Allah, yang gendeng bareng karena pentingnya ngaji seperti itu jadi illa manir batuk mir Rasul kecuali orang yang diberi ke Allah termasuk tidak hanya Rasul itu tadi, atau yang diberi ngerti Allah kayak tadi waroboh bin Nawfal Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi itu orangnya terbelajar, terpelajar, dia orang Nasrani itu kan putrani pendeta, pinternya Raka Ruan umurnya satu serong puluh dia itu ngaji ke pendeta beberapa kali Setiap ngaji diomongi Wais rosa ngaji mbak aku, ngaji mbak subriwe, sopoh nabi akhir zaman Sampai empat pendeta, bila lah pendeta ini bener Tidaknya nane nabi ku iya Nabi itu iya lucu, alamatnya ku lucu Di krio itu layak balu sodakoh tapi balu hadiah Tidak nerima sodakoh tapi nerima Padahal barangnya sama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 Setelah seminggu dia kerja lagi dapat uang Ya sama, uangnya sama, orangnya ya sama, Sanal Farisi yang diberi ya sama, Nabi Muhammad Ya Rasulullah saat punya uang Ingin saya kasih hadiah ke kamu berarti diterima, ya saya menerima hadiah Diterima, padat barangnya ya bodoh Hanya dibasahkan Saudara sama hadiah Itu menunjukkan bahwa dalam nubuwa itu ada sandi Sama-sama posisinya dikasih tapi dibasahkan Saudara Qomong Nabi menolak dibacakan sobat, jadi ya hmm. Nabi menulis Itu ya barangho, e. Salman tahu itu jauh sebelum kenal Nabi Tapi dia tahu bahwa di antara definisi Nabi Atau alaman Nabi seperti itu Dan nanti ditemukan ya persis seperti sifat yang dikenali lewat kitab-kitab rujukannya itu Nah itu boleh, karena di -gertikan. Karena apa? Di-merdikan hmm. Banyaklah cerita-cerita sahabat yang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 Ya Sariah al-Jabal, ya Sariah al -jabal, -jabal, tadi. ya Sariah ya, al-Jabal, pasukan bukan harus berlindung di atas gunung Pertama pasukannya sudah santai-santai di ruang terbuka Di sana kan gurun pasir ya, kalau ruang terbuka itu bahaya sekali Semua pasukan dengar suara umar. Akhirnya mereka sembunyi di atas gunung Itu ya barang lo, itu bak, jarak Medina Ngesampaian gini kita, buka, cerah, rastra, rastra, Iku madinah iso dulu pasukan itu Merti ya. musuh liwat sini pasukan eneng sini kalau nggak dimengerti kan diperingatkan bahaya. Paket yang murung Umar bilar, bilar, bilar, tengah -tengah kutu, bilang di tengah-tengah pun ya. Bilang Yasariyah al Jabal Yasariyah itu semua pasukannya dulu. Setelah sekian bulan pasukan itu menang pulang, mereka cerita semuanya mendengar suara umat. Yang jemaat ya cerita, kita juga janggal karena tahu-tahu Umar bilang Yasariyah. Karena di ya Umar bisa gitu tapi kata. Dinyertikan, dikasih keramat seperti itu. Ya banyaklah cerita-cerita. Mbak -cerita. Siddhin Ali itu masih uh, dia ada fitnah sifin, ada fitnah macam-macam perang begitu kalau ditanya. Kamu tidak takut mati? ndak mati saya ada seperti itu. Tapi kamu ndak takut mati, fitnah sudah di Ndak mati saya ada seperti itu. Nanti yang kena itu kepala saya. Sampai kena jumlah gini, terus pas itu. Jadi enggak, enggak, enggak disitu situ jadi sampai mati aku sudah ngerti, enggak mati saja seperti itu tenang ketika beliau sudah saatnya ajal meninggal, mau sholat subuh malamnya sudah bisa tidur semua sifat-sifat malam yang diceritakan Nabi, ya ini kayaknya malam ini <tut>. beliau aja ini rasional, ah gak ngemangi subuh, kayak gitu, masalah. Lebu <tut>. metu, lebu metu, metu, metu tapi kok harus ngemangi subuh, karena ya, ya seperti itu gitu. Ya, sudah. beliau ini subuh terjadi pembunuhan. Usman, ya, sama seperti itu. Ketika beliau perang, ya, beda saja. Siap ditanya, enggak? Mati saya ada. seperti itu karena sudah diceritain Nabi. Nanti kamu matinya seperti ini, seperti ini Terus, ketika beliau dikepung, mau mati lah. Ini ajal saya. Memang, gambaran mati saya seperti ini. Ya, mati betul nah sampai ada Islam asli ngerti barang gue beneran <laughs> asli itu asli orisinil mas ya bos sesuai fitrah memang fitrah manusia itu udah ngerti barang jadi masih orisinil teman yang benar-benar udah ngerti